Terlelap pulas di dalam kamar Tidur pagi bangun malam Terasa monoton kehidupan ini Stasi ringan mungkin kini dirasakan jalankan wahatu mentang segala ujaran orang-orang yang se bikas bikas ular banyak ku Aku masih terburu-buru Ini yang Kita berarti Terima kasih. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>